Baiklah para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai kalian saat ini. Penguamin akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar baik pastinya langsung dari idola kesayangan kita, Bunda Lesti dan Bapak Bila. Untuk mengawali perjumpaan kita, persahabat, ada kabar yang sangat membahagiakan sekali ini Untuk... Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat bernyanyi Lentera di acara Sofi Hari Belanja Konsumen TV Show Ini sudah masuk di tujuh trending Wow, Masya Allah banget persahabat ya. Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan Alhamdulillah, Lesti dan Rizky Bilar ini duet lagu Lentera masuk di tujuh trending Youtube Masya Allah banget persahabat ya, ini tentunya berkat dukungan, support, dan doa yang selalu tentunya kompak dan solid. Let's Love Lovers memang the best banget, semakin bangga, semakin bahagia. Selain ini persahabat ya, kita juga mendapatkan kabar baik berikutnya. Alhamdulillah, untuk official musik video, lagu single terbaru Bunda Lesti dengan judul Lentera ini tembus di angka 10 juta viewers. Kongres ya untuk lentera, Masya Allah, sudah masuk 7 trending di acara Shopee. Tembus juga di angka 10 juta viewers. Alhamdulillah, persahabat ya, akhirnya pecah juga nih 10 juta. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan, Bunda Lesti, Papa Bilar, ini selalu tentunya memberikan karya-karya terbaik untuk warga Konoha. Makin bangga pastinya, persahabat ya, Alhamdulillah. Selanjutnya, kita lihat juga. Ini ada momen spesial ketika Papa Bilar main bola semalam persahabat ya. Di sini kita lihat persahabat Papa Bilar itu gagal menendang penalti. Ini tendangan penaltinya Papa Bilar nggak masuk persahabat ya. Coba uh, disimak di video ini Papa Bilar tendang penalti tapi nggak masuk persahabat ya. Ekspresinya langsung lemas. Aduh, <guluh> ekspresi Papa Bilar saat tidak masuk menendang penalti. Langsung lemes persahabatan, ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, disyukuri. Juara 2 persahabatan ya, runner-up, tim dari Papa Bilar, semoga selalu berkah, barokah kita selalu support apapun itu untuk idola kesayangan kita nih, momen spesial Papa Bilar dan tim mendapatkan runner up atau juara kedua dengan total hadiah didapat itu senilai 15 juta rupiah dan sekegus tropik atau piala penghargaan well, semangat terus ya untuk Papa Bilar mudah-mudahan tentunya selalu semangat selalu memberikan kejutan bahagia dan kabar-kabar yang sangat membahagiakan pasien untuk kita semua. momen video ini persahabat ditempuh kembali oleh akun lesti bilar anak Leslar ada kalimat caption yang dituliskan. Selamat Papa Rizky Bilar dan tim bolanya runner up katanya itu persahabat ya tetap semangat untuk Papa Bilar. Semoga kedepannya nanti bisa menjuarai tim sepak bolanya. Amin. Dan kita lihat juga persahabat, ya, ternyata yang mendapatkan juara pertama itu timnya Bang Boril. Waduh, Bang Boril, setiap main pasti juara terus, ya, masya Allah, luar biasa, Bang Boril, Bang Boril ini. Tentunya memegang piala Dan mendapatkan hadiah total Dua full juta rupiah Bersama tim luar biasa Di Bang Boril Kita juga salvo dengan kalimat Yang dituliskan oleh Bang Boril nih. Kita lihat aja persahabatnya kalimatnya Bismillah Alhamdulillah Champions malam ini dengan materi pemain Yang sangat sederhana Tapi punya skill masing-masing Dan pastinya Kita semua kompak dan segala lini Amin Wow, luar biasa banget persahabat ya Tentunya mudah-mudahan banget Boril juga selalu diberikan kesehatan Dan selalu bisa menjaga Bunda Lesti dan Papa Bilar Dimanapun berada Berikutnya persahabat Bung, Bung, Bung akan mengingatkan Dan sekaligus menginfokan kembali Jangan lupa persahabat ya Untuk sore nanti Jam 4 tepatnya Bakal ada live Instagram Dari Bunda Lesti Kejora di akun Instagram KapanLagi.com dan Indosihar Karena Bunda Lesti kejora Ini akan tentunya membocorkan rahasia nih Rahasia Bunda Lesti tetap eksis sebagai penyanyi dan bertahan di dunia entertain Wah wow, ini kejutan banget ya untuk keluarga kuno -an. Ini vitamin, jangan lupa, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Dicatat hari ini Jam 4 sore di akun instagram kapanlagi.com dan Indosiar Coba kita simak di kalimat info lewat caption yang dituliskan Sebagai salah satu jubulan dangdut Akademi Indosiar yang sukses dan masih eksis sampai sekarang Leslie Jiora bakal memberikan tips bagaimana caranya tetap eksis di dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi Jangan sampai kelewatan wawancara eksklusif kapanlagi.com Barang Lesti Kejora Hari ini persahabat ya, hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 jam 16.00 Waktu Indonesia Barat, tepatnya jam 4 sore Yuk, pantengin terus Akun Instagram Indosiar Dan akun Instagram kapanlagi.com Karena ada wawancara langsung nih dengan Bunda Lesti kejora. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat Dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan Dan kita juga semuanya persahabat ya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan selalu kompak untuk mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kita